parkir sudah wilayah kayu ayo kita oh, oh, oh. oh. ke tengah-tengah ya agar pengjeruh ya <tuk> parkiran ya lur Baca, guys! Ayo! Yeah. Oh. dari mana sampai Iya. Ya baik ya. Selamat Dia wilayah kehe. Eh, gimana? gue ora dan Sar terbelang kalai, in lahan parkir, ya lur, apa kita mau? Ayo, siap, yang Ayo, tunggu aku. Wo loh pangeran oh, oh. jenglang tentukan arah wong guys Eh yeah, juragan Eh yeah, ayam Mas Yuda. Nah. Lah, satu orang kiriman ini mungkin Nanti baginya nih. Iya. Dan ini Thank you.